kita bisa lakukan dengan cara mewarnai. Nah, untuk mewarnai sendiri bisa menggunakan krayon atau pensil warna ataupun uh, spidol. Nah, hari ini kita mau menggunakan krayon. Kita warnai di sini sudah ada gambar Jadi, untuk yang gambar pertama, nah kemudian setelah diwarnai, kita nanti akan gunting kegiatan yang selanjutnya. Kita akan menggunting. Nah, untuk menggunting sendiri, ini memang ada beberapa tahapan juga, dari mulai mengguntingnya yang memang lurus, menggunting lurus, menggunting zigzag, begitu ya. Nah, ini akan kita coba nanti, baru ke menggunting gambar seperti apa kita lakukan. Selanjutnya kita gunting untuk menggunting lurus yang pertama. Oke. Kemudian kita gunting juga untuk gunting lengkung. akan menggunting dengan zigzag jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pra-menulis sebelum menulis huruf-huruf atau angka nah sekarang kita gunting untuk Bentuk yang lebih rumit Yaitu bentuk gambar yang tadi sudah kita beri warna Nanti akan kita buat Wayang Jika tidak ada gambar yang di print misalnya, ini kita bisa memanfaatkan juga kalender bekas atau majalah bekas. Ini bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kita latihan menggunting supaya motorik halusnya ini bisa lebih, e, lebih baik lagi. Kita coba. Oke, ini contoh dari kalender. Jadi tidak usah diberi warna, tapi kita bisa langsung mengguntingnya. Kegiatan selanjutnya, kita akan lakukan dengan cara menempel. Itu untuk menempel ini tadi, ada beberapa yang sudah kita gunting. Ini akan kita tempel: yang pertama, guntingan yang gunting lurus, lengkung, dan juga zigzag. Ini bisa kita beri lem. nanti akan menjadi portofolio dari anak kita ini untuk hasil guntingan yang pertama membuat wayang dari apa yang tadi sudah kita warnai dan juga sudah kita gunting bagaimana caranya nah ini kita hanya membutuhkan sumpit atau juga stick es krim kemudian lem atau double tip bisa ataupun lem kertas atau solatip biasa oke yang pertama ini sangat mudah sumpitnya ini kita Simpan di belakang gambar Seperti ini Lalu kita beri solatip di belakangnya Kita bisa lakukan juga untuk gambar yang kedua atau ketiga, kita menggunakan stick ice cream. Ini wayang-wayang ini selain juga kita buat tadi dengan memanfaatkan fisik motorik halus Ini juga bisa kita kembangkan dengan kemampuan berbahasa Karena dengan adanya wayang ini anak-anak biasanya dilatih untuk menyampaikan bahasa Dengan cara apa? Dengan cara bercerita Nah misalnya ini ada seorang seorang ustadz dan ini juga ada muridnya Assalamualaikum. Muridnya pun menjawab, Waalaikumsalam. Nah, ini akan melatih anak-anak dalam kemampuan berbahasanya. Jadi selain mamparik halus, kemampuan bahasanya pun bisa dilatih. Oke, selamat mencoba. Selanjutnya kita akan mencocok. Ini ada bantalan untuk alat mencocoknya. Kemudian bisa gunakan juga pensil, pensil yang sangat tajam atau pulpen bekas dan juga pola gambarnya itu sendiri nah ini melatih kekuatan otot-otot tangan dengan cara seperti ini nah ini diikuti garis yang ada di kertas ini Ini memang butuh kesabaran dan juga ketelitian. Sampai nanti gambarnya ini betul-betul bisa dirobek. Bisa dirobek tanpa menggunakan gunting. Oke, okay. selanjutnya kegiatan yang dilakukan dengan anak-anak kita, jika sudah mencocok, kita akan coba uh, merobeknya. Jadi, tidak menggunakan gunting, ini juga sama, melatih kemampuan otot motorik halusnya. Harus hati-hati sekali, harus sabar. Nah, ini sedikit demi sedikit akan terbuka gambarnya. Sabaran. Biasanya anak-anak kalau yang kurang sabar Ini akan merobeknya eh, Sampai Merusak gambarnya ini sudah terpisahkan dari pola awalnya. Jadi ini bentuknya bentuk apel. Nah, supaya supaya terlihat mana hasilnya dan juga hasil robekannya, ini kita akan tempelkan di dalam di kertas HPS Nah, seperti ini yang atasnya. Kita tempelkan untuk di sini yang atasnya. nanti untuk apelnya di bagian bawahnya.